Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batara Channel melaporkan bahwa Gunung Semeru di Jawa Timur meletus pada hari Sabtu kurang lebih jam 15.00 sore hari. Semoga Allah melindungi keselamatan jiwa rakyat Lumajang, Malang dan sekitarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Meru blood loss Mero blood loss Hati Hati Hati Hati Boto Mungin Wooo Mati. Aduh Meno Man Lai Gera Meno Man Meno Man Meno Meno Man Lai Gera Meno Boto Aduh jalan deh, aduh. Lafar tong, aduh. Dari bawah ada gumpalan asap dari atas Waduh Sampai kok gini dulu Gak ketoknya bongi wesh Gilo cuwadah gilo Gilo Allah bakbar. Info sementara sumberwolo Lahar Semeru meletus Jam 4 sore seperti malam saudara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 Lahar besar ini tidak kelihatan pekat. Mohon untuk media segera, BPBD segera meluncur. Mohon untuk semuanya berjaga. Semua orang khawatir. Semua orang ketakutan mengungsi. Ya Allah, ya Allah, Buhri Allah. Ya Allah, Allah, Pak Allah, Astagfirullah. Allah, wa, wa, wa, wa, ya Allah, Allah, Allah, Ya Sumber bagian pahal desa, depan desa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, nggak kelihatan langit pun tidak kelihatan. Minggir, minggir, minggir sepeda minggir. Minggir, minggir, waspada minggir. Salimna al-Muslimin. Allahumma salimna al-Muslimin. erupsi Gunung Semiru. Terberinnya selamat. Ayo, ayo, tolong kepi, tolong kepi. Mulai, kepi, mulai, kepi. Moleh moleh. Allahumma seli kita Muslimin. Lepane modern. Ya Allah. Ya Allah. Ya selamat <tose jetzt> Ya Allah. Ayo ayo Ayo ayo ayo ayo ayo Halo, halo, halo, halo, halo, halo, banjir banyaknya Gunung Semeru jam 15.08 Erupsi Jawa. jembatan geladak perak putus kiamat kecil lava koma nelur uh. Wesh, melayu le saiki. Ya Allah, subhanallah ambruk mal wal wal wal wal wal wal wal wal wal wal wal Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Ya Allah. Apa lagi guys? Ya Allah. Ayah ya Ay, kakak aja nanti kakak melet buka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Oh. Oh.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 Hai, Akbar hai, Akbar Allah Akbar hai, Akbar hai, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar Ya Allah hai, selamat ya Allah, Allah Akbar